Oke okay, Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi emulator PS2 PCSX2 yang kadang-kadang nggak bisa menggunakan cheat atau mungkin kalau kalian udah pasang uh, cheatnya dan itu cheatnya tiba-tiba nggak aktif gitu atau ya kalian misalnya udah pasang kodenya kalian juga udah uh, enable cheat gitu, ya, di menu PS2-nya atau mungkin PCSX2-nya tapi tiba-tiba nggak bisa gitu untuk uh, cheatnya gitu Di sini kita akan Uh, buka aja untuk uh, PS2-nya gitu untuk emulatornya sini kita akan buka untuk PCS2.exe atau executable sini kita akan uh, melihat juga untuk enable cheat-nya Disini kita udah checklist juga dan Untuk uh, cheat-nya juga gitu untuk file pinnatch-nya sini udah banyak banget gitu Dan udah aktif juga seharusnya gitu untuk cheat -nya. Nah cuman ada beberapa cheat itu yang gak aktif saat kalian pasangin gitu untuk uh, pinnatch-nya gitu Nah sebenarnya untuk cara ngefix-nya gampang banget tinggal kalian uh, buka aja website uh, website manapun yang kalian pakai untuk uh, cari cheatnya gitu untuk saya biasanya saya cari di uh, Megalixir gitu ya dds2 Megalixir disini sih kita akan uh, contohnya ada uh, digital devil saga gitu uh, di sini enggak ada ini digital devil saga masa enggak keluar sih digital devil saga 2 Megalixir dan di sini nanti akan muncul untuk yang Megalixirnya atau ya website manapun yang kalian pakai untuk uh, cari cheatnya, dan di sini untuk cheatnya gitu ya, saya uh, mengasumsikan gitu ya bahwa kalian tidak memasukkan yang enable code gitu dalam kurung must be on atau ya kodenya ini harus kalian masukin biar cheatnya tuh nyala gitu nah jadi waktu itu juga saya pernah gitu kayak gitu jadi saya udah pasang kode untuk yang infinite HP, max HP, infinite MP gitu dan sebagainya tapi kok kodenya tuh nggak aktif gitu dan saya lupa ternyata ada yang enable codenya gitu dalam kurung must be onnya tuh nggak saya masukin gitu yang ini jadi tinggal kalian masukin aja ke uh, pinetsnya gitu ya misalnya contohnya kayak gini aja tinggal kalian buka dan Eh uh, di sini untuk kodenya gitu ya tinggal kalian uh, pasangin aja untuk uh, kodenya di sini kita akan uh, slash gitu ya slash double slash gitu atau ya ya double slash gitu ya mungkin sebutannya gitu. Di sini kita akan uh, cheat on. Nah, di sini kita akan kasih patch gitu ya sama dengan 1, ee dan untuk kodenya di sini kita akan copy ya. Di sini kita akan copy kodenya dan di sini kita akan Ctrl C terus Ctrl V sini kita akan hapus untuk satu space kasih koma extended extended uh, koma lagi udah gitu kayak gitu doang dan udah bisa kalian coba gitu untuk gamenya apakah uh, jalan atau enggak cheat -nya. untuk saya jadi jalan gitu cheat-nya walaupun sini saya menggunakan uh, alternatif lain gitu ya selain cheat on ini jadi saya menggunakan cheat dari Hex uh, Act informer Maka kalau nggak salah dari manapun itu saya walaupun lupa sih untuk namanya walaupun di sini ada tulisannya, di sini ada uh, tulisan Must Be On gitu untuk cheatnya. Dan di sini mungkin uh, kode yang empat baris ini adalah mengganti kode yang uh, cheat on ini. Walaupun nggak ada kode yang cheat on ini, cheatnya masih jalan. Baik itu infinite HP atau mungkin MP atau ya yang lainnya gitu untuk kode-kode item gitu ya dan sebagainya itu aktif gitu. Walaupun di sini nggak pakai cheat on karena uh, kodenya udah diganti dan Uh, yang saya tekankan sih sekali lagi, kalau kalian misalnya mau uh, nge gitu ya, kalian pasuin untuk yang enable code Biasanya paling atas sih, biasanya. Tapi, uh, kalian misalnya kalau buka Megalixir, kalian langsung cari aja untuk yang kakak tekak kodesnya sih. Biasanya dulu juga saya kayak gitu, saya nggak, nggak ngeliat lagi untuk yang enable code Begitu saya masukin kok nggak nyala gitu, kok nggak aktif gitu cinya Dan ya, yeah, mungkin kalian harus uh, masukin yang untuk yang enable code dalam kurung must be on. Dan ini yeah, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.